Apakah GBPUSD berhasil rebound? Secara umum, bias harian pergerakan GBPUSD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBPUS terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.37665 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.37307. Sekian analisa forex untuk tanggal 2 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212